Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami di sini akan melakukan proses Pembuatan pupuk organik cair Dengan and anaerob Dengan bahan sayuran bekas Adapun mata kuliah kami adalah Mikrobiologi pertanian Dengan dosen pengampu Ibu Farina Bibowo SPMP Kami dari Universitas Pembangunan Pancabudi Berikut proses pembuatan dan alat-alatnya Bahan-bahan yang digunakan adalah Sayur-sayuran semuanya Paketarung m 4 dengan perbandingan dua tutup botol per satu liter air beras Air beras satu liter Gula putih 2 sendok Dan air mineral Dan jangan lupa wadah untuk pencampuran Berikut proses pembuatannya Di sini kami akan proses pengaktifan m 4 Sebagai bahan untuk pengurai sayuran yang akan kita larutkan Pertama-tama kita larutkan terlebih dahulu Gula putih sebanyak dua sendok Dalam air putih Selanjutnya sudah rata Kita lakukan penuangan dari air beras Air cucian beras sebanyak 1 liter Kemudian selanjutnya kita tambahkan empat 4 sebagai bakteri utama Sebanyak, sebanyak 2 tutup Perbandingannya 2 tutup E4 Untuk 1 liter air beras E4 ini sebagai bakteri utama Gula putih yang sudah kita larutkan Sebagai makanan dari bakteri ini Kemudian kita aduk rata Sesudah dianya merata Kita kemas di dalam botol aqua Lalu kita aktifkan kurang lebih Lakukan 24 jam baru siap untuk digunakan Selanjutnya proses pengincangan sayur-sayuran Untuk bahan utama Dan campurkan dengan air beras, dan dengan campuran air beras dan AM4 yang sudah dijamkan selama 1-4 jam. Dilakukan pengadukan penadukan agar larutan m 4 yang sudah aktif dapat terkena pada seluruh bagian sayur-sayuran yang akan kita busuk. Setelah proses pencampuran semuanya, kita lakukan penutupan karena kita memiliki sistem anaerob tanpa udara. Jadi kita lakukan penutupan dengan rapat kita tunggu kurang lebih satu hingga dua minggu sampai sayuran yang di dalamnya busuk seperti ini ya pupuk POC yang sudah di sudah jadi kurang lebih warna kecoklatan dua minggu ini sudah jadi warna kecoklatan ya? Pencampuran POC yang sudah jadi sebelum diaplikasikan ban, perbandingannya satu banding satu terhadap air biasa. Oke, okay. selanjutnya akan langsung kita aplikasikan. Ya. Sekian video dari kami, mulai dari proses pembuatan hingga pengaplikasian. Terima kasih, Terima kasih. semoga video bermanfaat.